di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi dari jalur periwayatan Abu Hurairah bersabda masjid Dalam hadis itu artinya Rasulullah bersabda Apabila kalian melihat orang menjual, menjual sesuatu atau membeli sesuatu di dalam masjid, di dalam masjid Maka katakanlah La arba hallahu, la arba hallahu Mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan terhadap perdaganganmu. Dan ketika kalian melihat ada orang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Pakulu maka katakanlah, alaika. Mudah-mudahan barangmu tidak akan kembali kepadamu jadi didoakan seperti itu jadi dalam hadis ini menerangkan bahwa jual beli di dalam masjid itu tidak boleh perkara yang tidak disukai di dalam islam dan ahlu ilmu sepakat di dalam masjid ini mereka tidak menyukai orang melakukan al wa shiroq fil masjid yang perlu kita garis bawahi adalah fil masjid di dalam Masjid atau area yang disitu memang digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaan keluarga jenengan tempat yang digunakan untuk itu digunakan untuk ibadah. Nombor dalam arti khusus dipakai untuk sholat apa tidak, kan? Untuk parkir, nah, itu para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama berbeda pendapat. Yang pertama berpendapat sebagian itu ah, mereka memandang itu makruh. Jadi perkara yang tidak disukai karena termasuk area masjid. Sebagian ulama berpendapat itu memberikan kelonggaran karena itu tempat tidak digunakan untuk apa ini untuk ibadah secara makro. Misalnya untuk sholat. Ah, tidak digunakan untuk demikian sehingga karena itu bukan e, termasuk tempat yang demikian tidak termasuk film masjid ya sebagian ulama memberikan kelonggaran. Tersing diarani masjid itu ini yang bawah pak atas ini kalau ditanya masjidnya itu yang atas apa bawah kalau tidak ada bawah atas masjid, eh, kalau tidak ada bawah atas masjid juga tidak tidak ada bagaimana kalau kita misalnya di pasar turi di tengah-tengah pasar turi semua pasar turi kan ada bangunannya tinggi di tengah-tengahnya ada mas masjid bawahnya termasuk masjid Tung -tung. kalau ini bangun, misalnya bangunannya bertingkat bawah, bawah, kemudian atas yang atas tidak dipakai untuk Masjid, yang dipakai masjid yang mana begitu saja Itu yang menjadi pem, pembicaraan, yang pem, menjadi pembah, pembahasan Nah, jadi kalau misalnya itu yang dianggap sebagai masjid itu adalah tempat yang di atasnya Seperti area-area parkir, karena itu tidak digunakan untuk kemasjidan Atau untuk ibadah secara mahdhah ya, itu Sebagian ulama itu memberikan kelonggaran walaupun sebagian ulama juga yang lain itu e, memandang itu makruh atau bahkan yang lebih keras yang tidak boleh sudah yang lebih keras tidak boleh Manten ini jadi monggo panjenengan kunti sing dipilih dari pendapat itu tapi kalau misalnya memilih pendapat yang haram pokoknya yang jadikan masjid dari atas bawah tidak boleh haram ini ini ngonton, gimbote nopo nopo, ning pun sampai nyalahakan yang lain yang tidak berpendapat demikian jadi kalau ada pendapat-pendapat yang berbeda misalnya dari para ulama gitu ya sama-sama memandang hujah, membawa dalil ngoten itu kalau sama-sama dirasa, diyakini itu sama-sama berdalil semuanya maka sikap kita adalah tasamu tasamu itu bersikap longgar ngonton jadi tidak perlu bertengkar gara-gara perbedaan pendapat, kecuali yang jelas-jelas yang dijadikan masjid itu seperti ini, lalu Pak Maduni Pinten oh ini 100.000 misalnya, ini saya beli uangnya dikasih, nah itu yang tidak tidak boleh, jadi film masjid di dalam masjid ini tidak boleh kita mengadakan transaksi demikian juga transaksinya, sekarang transaksi Ghaib pakai ini, ingat nih? di masjid ini kemudian bincang-bincang juga dipandang makro dodolan yang masjid pakai HP nonton ini ilpun barangku tukun regane satu sewu siap dikirim pakai ongkirnya 55000 5000 misalnya nih. walaupun hanya sekedar apa ini kita bincang-bincang di dalam masjid nonton, tapi mengadakan transaksi kemudian transaksi ya uangnya silakan ditransfer lewat M banking misalnya nonton ini Banking apa begitu terserah akhirnya tinggal t -t -t -t -t, hanya di dalam masjid, tapi uang mengalir terus gitu. lewat rekening wow. ya sama, itu sama halnya dengan berjual beli di dalam masjid meskipun barangnya tidak ada di sini gitu. tidak ada di dalam masjid itu yang kita hindari nah kalau kita mau mengadakan transaksi jual beli ya sebaiknya kita harus keluar dari masjid